Assalamualaikum sahabat Bas. Sebagai Muslim kita pasti tahu kan kalau minum itu dianjurkan untuk duduk. Tapi ada sebagian orang yang meyakini kalau minum air zam-zam justru lebih baik kalau sambil berdiri. Padahal Rasulullah melarang minum sambil diri Jadi yang mana nih yang benar? Berdiri atau duduk? Imam Nawawi Rohimahuloh menjelaskan ada hadis yang menyebutkan kalau Rasulullah minum air zam-zam sambil berdiri dan hadis tersebut tidak ada yang doif. Nah, tambah bingung kan? Jadi gini. Hadis penjelasan larangan minum sambil berdiri adalah menjelaskan makruhnya. Sedangkan hadis Rasulullah minum air zamzam sambil berdiri menunjukkan bolehnya. Tapi yang perlu diingat, yang lebih baik tetap minum sambil duduk. Bagi yang mau minum air zamzam langsung di Masjidil Haram bisa umroh bersama Bas udah daftar belum? kuotanya keburu habis loh